Uh, kepala Bang Ti. Glorius. Huh? Gregorius, co bilang. <laughs> <laughs> <laughs> coba bilang. Coba bilang dulu. Bukan Glorius. Gregorius, coba di sini. Coba bilang <laughs> Gregorius. <diri> di <sini. laughs> <laughs> Bukan <laughs> Glorius, coba bilang <laughs> <Victor> Gregorius, coba deh Hah? Glorius, coba deh kemari dulu. Halo lalu Lagi, lalu lagi Halo Singkabe Sekarang saya ada di Pelabuhan Beo di laut akan ada bersama-sama dengan kita sekalian untuk melihat dari dekat seperti apa KM Gregorius itu guys ya. Oke okay guys, kita akan lihat KM Gregorius. Tonton terus guys. Sebelumnya si gawe, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis dan gratis Singgawe. Ya. Ya. Mbak. Agen melon kan? Ya. Oh, agen melon saya sekarang ya. ada. deh ya. Deng, agen melon ini. Ya. E. <laughs> Jadi, ini space untuk motor. Sini. Mm -hmm. motor. Motor. motor. Penitipan ya. barang di sini agak ya. luas ya, memang ya? ya? Wah, guys, lihat deh ini space untuk motor di sini, di kapal-kapal lain, motor di... Oh luar ya di depan situ tapi di KM Glory Go eh, Greg Greg di sini nah di sini ada penitipan barang tempat-tempat penitipan barangnya agak luas sih ini apa ini kasur alas oh kalau kasur alas ya hmm. wow. kalau tanpa tidur di... pakai ini gratis atau oh gratis ya gratis jadi kalau ini guys kalau para penumpang eh, tidak dapat lagi ranjang atau kamar karena penuh Jadi bisa memanfaatkan fasilitas KM Gregorius Ini kasur-kasur ini guys Itu gratis Nah dari ini depan ya, dek dua, space Kita kalau masuk di KM Gregorius Dari depan, pertama yang kita temukan ini ruangan uh, agak luas di sini ada penitipan barang dan motor di sini guys ayo kita ke ranjang halo halo nah di ranjang ini guys halo halo mau kita ah oh mau bapak beli dong Oh, yui, hmm. Ya, ini Om Amo. Cari Mau Cari Nah, kita akan lihat ranjang-ranjang. Ranjang-ranjang di Gregorius. Nah, di sini ada sesuatu yang baru, guys. Nah, ada pembatas kepala ya ini wow. masing masing ranjang nah, jadi kalau tidur biasanya kalau sudah tidur sudah tidak bisa saja uh, kepala ketemu tapi kalau ada ini guys ya ada pembatasnya guys kemudian ini juga agak lebar ya guys nah, nah ini ada uh, pemadam kebakaran otomat ya guys. Nah, jadi ketika terjadi uh, insiden kebakaran, ini akan mengeluarkan air secara otomat. Nah ini, jadi setiap beberapa meter itu ada guys. Nah, ayo kita lanjut. Oke okay guys, ada juga ah ini guys. Ini ada alarm, alarm. Kemudian, wow, guys, ada CCTV-nya, guys, ada CCTV-nya. Itu apa itu, guys? Lampu ya. Oh, oh. lampu. Kemudian di sana ada toa, ada toa. Pengumuman dari kamar komando, ya yeah guys. Oke, okay guys, ranjang-ranjang ini ditandai dengan nomor-nomor, ya. Ini ranjang nomor 229, ini ranjang nomor 293, ya. Yeah. Untuk mengidentifikasi ranjang-ranjang ini, guys, itu angka ganjil ada di atas. Kalau angka genap, guys, itu di bawah 296 298 ya, 300 jadi yang angka-angka genap itu ranjang bawah, guys ini ranjang bawah ya, ya. Guys, lihat cukup luas hmm. ayo guys, jalan lagi apa yang bisa kita lihat di sini guys fasilitasnya wow oh iya guys di sini juga ada colokan charge charges, charging guys ya colokan charge nya di sana juga jadi rupanya setiap di antara dua uh, baris bed atau tempat tidur itu ada satu ya guys ada satu colokan charge mantap aman hmm. ini apa nama ini? hah nintau oh oke okay. oh di sana guys di sana rupanya ada uh, air conditioner AC nah di deck deck dua ini guys ada AC-nya uh. Wow, sejuk! <laughs> ini AC air conditioner yang ada di uh, deck 2, guys. Uh, ini fasilitasnya, guys. Uh, di sana juga, uh, selain AC, ada kipas angin. Jadi, AC-nya kita lihat, guys. Ini satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di deck kedua ini guys ada 5 AC dengan kapasitas 1 uh, pk ini ini 1 pk ya, ini 1 pk guys nah. nah guys ayo kita uh, jalan lagi guys nah ini sudah ada uh, penumpang penumpang yang naik halo nah itu sudah ada penumpang-penumpang yang akan berangkat ke Manado eh, naik kapal KM Grego ayo nah, kita lanjut nah eh, kita akan lihat nah di sana eh, AC nya guys itu AC jadi AC yang pertama di sana AC yang kedua di sana AC yang ketiga guys nah AC yang ketiga ini AC yang ketiga ini AC yang keempat ya AC yang keempat di eh, sana sebelah kiri dan AC yang kelima itu ini guys AC yang kelima nanti kalau ada penumpang yang pas tidur di sini ya bisa-bisa kedinginan nanti dia guys nah ini uh, ranjang atas di bawahnya ranjang bawah guys AC ada 5 kemudian di paling belakang guys kita lihat paling belakang itu ada kipas angin di sana juga ada kipas angin di sana juga ada kipas angin apalagi yang kita akan lihat nah di belakang ini juga uh, CCTV-nya guys CCTV-nya Alarm nya masih ada di sini sampai di sini kemudian uh, air otomatnya ya yeah, guys air otomatnya kemudian colokan colokan chargingnya yeah ada ini guys, colokan-colokannya di atas di atas, di atas guys oh itu guys di atas, di atas itu nah sekarang kita akan lihat apa yang ada di sini juga, di deck, deck 2 ini guys ayo kita lihat guys wah ada wastafel guys nah wastafel kemudian kita keluar kita akan ke toilet guys, oh, masih terkunci, masih dikunci guys, dua, nah. dua guys di sebelahnya juga ada dua, nih kapsul keselamatan di sini ada dua di belakang guys, nah toiletnya di sini dua. kiri dua, kanan dua, guys. Oke, kita lanjut, guys. ada orang Kita lanjut, guys. Nah. Ini adalah dek Dua wow lihat guys sana penumpang Lalu bro, berangkat? Oh, ada antar keluarga? Oke okay. Kemana ada Oh, wah wow, guys, lihat nih guys nah, para penumpang sudah naik di Gregorio Gregorius 2. Ayo. Siapa nih? Mau ke bawah dulu. Oh, belum Yuk, di bawah. Halo berangkat? Oh ini kota iya Jualan-jualan, tapi jualan ini orang mana ini? Orang-orangnya orang Orang-orangnya lagi orang -murungi lagi Berarti naik dari lirung? Naik uh -huh. Jadi Iko kapal terus sampai beo, balik ulang baru turun di Lirung. Iya. Oh nyamak ke mana doang? Oh iya. Oh iya. jadi dari Morong ini ya? Iya. Oke, makasih. Halo. Halo. Halo. Eh mau kemana ngehidro mau berangkat? Ya, berangkat perdana dong. Perdana? Iya jadi mau rasa. Oh jadi mau di dua perdana ini mau naik Gregorius dong? Iya. Wow luar biasa. Neh? Tidak. Ayo guys, kita turun ke bawah Ke dek satu. nah Kita akan lihat Dek satu, kesibukan dek satu Ya, inilah dek satu ya uh, Di haluan dek satu nah, Ini kesibukan Para guru Bongkar muat di pelabuhan Teo Nah, ini dari palka. Palka ini kan? Palka. satu ini dong. Ini satu toh? Ya. palka itu. Oke. Okay. Ayo guys, dari palka Dek satu ini kita akan lihat ke dalamnya guys. Wow. Ini barang-barang ini sementara di sementara dibongkar guys ya. Hmm. kita lihat. Tengok ke dalam ke palka sedikit. Nah, ini palka guys. Di tangga turun ke bawah kepalka Nah itu guys balka. Oke guys kita akan lihat dek satu Nah ini Eh uh, by the way guys kita akan lihat pintu dulu Nah ini pintu dek satu guys nah, Pintu dek satu ini Dari besi guys Nah dalam pengalaman-pengalaman perjalanan ini, pintu ini uh, sangat berperan, guys. Ya, nah, kebanyakan dan banyak kejadian uh, di sapu ombak. Ya, ini lepas. Ya, kalau gelombang di Talaut ya seperti itu, dan memang ini terbuat dari baja, guys. Ya, nah. ayo, guys, kita lihat di dek satu nah, apa fasilitasnya guys sama masih tempat tidurnya ada pembatas ya pembatas kepala wow guys itu ada alarmnya ada tuanya nah ini kipas-kipas anginnya guys itu wow lihat guys setiap apa namanya uh, Dua baris itu ada Kipas anginnya guys Ada kipas anginnya Wow Di sisi kanan saja kipas anginnya Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan ya. Itu di uh, Kalau dari depan itu Sampai kiri kanan itu delapan Dan tengahnya itu ya Ini tengah ini Setiap Biar ya satu, dua, dipasanginnya ya. Satu, dua. Di sana juga. Dipasanginnya guys. Dipasanginnya guys. Wow. Ini chargingnya juga ada guys. Sampai kalau di bawah ini. Apa namanya. Uh, Cabangnya sudah ada guys ya, hmm. sini tetap ada ya untuk pemadam kebakaran otomatnya. Wow guys, ini kemudian space-nya ini ya, uh, space-nya apa namanya lorong gang-gang ya, gang uh, antara tempat tidur itu luas guys, dari seberang sini saya guys nyandar di sini sampai saya nyandar di sini nah itu luas jadi ini guys enggak ini ya itu luas guys ketika uh, banyak penumpang ini bisa jadi uh, tempat untuk digelar tikar atau kasur yang tadi guys ayo kita jalan lagi kita ke arah ke belakang deck satu haluan sana guys berita kita akan ke belakang sana pasti ada dapur mana kesukaan koki KM Gregorius. Nah, ini dia. Wow, guys. Ini adalah menu menu siang ini ya? Iya. Makan siang. Malang, malang, malang. Oh, makan malam, makan malam. Ya. Bajalang. Kapal bajalan. Oh iya. Jadi, guys, ini menu yang sudah disiapkan oleh koki ABK Gregorius untuk penumpang uh, nanti malam. Jadi, berapa kali makan? Satu ya? Satu kali makan, satu kali makan bagi penumpang ya, untuk uh, makan malam, untuk makan malam. Ini guys, jadi menunya uh, lihat deh, guys, menunya. Wow, jagung kemudian ada uh, apa namanya itu, ikan apa DP nama ini? Saya sekolah, saya sekolah, daging cincang saya sekolah, ya. sekolah, pekoki. Ini yeah. di Bukuki. Nah, okay, yeah. apa itu DP? Ayam. Oh, ayam itu. Mana DP dapur, dong? Oh, kita boleh mau lihat di dapur, kan? Wow, guys. Ini ini dapur dari KM Gregorius. Wah, wow, guys. Ini. So kelar memasak ini? Sudah, sudah kan? Kurang mau bungkus, kan? Yeah. Ah, mantap. Ini. Guys. Wow. pakai gas guys ya ini eh, gas ada dua ya dua kompor gas dari KM Gregorio. so oh, bersih ya guys dapurnya. Nah ayo kita lihat ke belakang kita akan lihat ke toilet wah uh ayam bicara guys Dan ini ayam kaki kicang ayo guys kita ke belakang wah ada mereka lagi tidur guys wow oh, ini rupanya udah mereka nah ini dia toilet Toilet ada di D1, buritan paling belakang di dapur ada 1, 2, 3, 4, ada 5 toilet guys Nah, kita buka salah satu toilet guys Wow, guys, ini toiletnya Air berjalan ini nah, Kita akan lihat airnya guys Wah, kecil Oke, okay. mantap. Tutup lagi. Nah. oke okay guys, apa yang uh, spesial di sini ya? Pada umumnya setiap dapur kapal ya seperti ini guys. Sekarang kita akan naik ke deck 3 Tadi kan deck 2 sudah Ini dari deck 1 kita naik deck 2 Nah ini deck 2 yang tadi kita sudah review guys Ini deck 2 yang sudah kita review Dan sekarang kita akan naik ke deck, deck 3 Oke okay guys, kita naik ke deck 3. Nah, guys. Uh, sekarang, kita akan lihat pantry atau kantin KM Gregorius. Ah, ini dia. Oh guys, lihat nih. DP oh, no, no, no, penjaga, no, no, no. Ada, di, ada di bawah. Memang so, khusus deh yang, yang khusus ya. Chip. Ini kita bersamaan chip, nah. bukan penjaga kantin ya. chip. Nah. apa ini chip? Nah, ini boleh. Kan. Oh ada DP ini ya. Ini ada krim latte, eh, kapal api, api susu, tora susu, susu, Denko. Wow, baru DP minum dingin ada guys. Ya, DP aqua kemudian DP <tand finish> ada tolato, rasa air, lato lato-lato, lato-lato toklik, kalau jual nah, ini air panas, guys Hah? kalau.. berarti kalau.. ada.. Jadi akan.. apa itu? Apa, situ, untuk keyboard Hah? keyboard kong? karaoke woooow jadi.. penumpang.. bisa karaoke bisa karaoke? Iya. Ini dikendalikan dari. Wah, ini DP oh pas eh chipnya buka itu dia tanya dapat lihat tuh keyboard. Nah, jadi ini keyboard ini nanti ada keyboardis yang main. Yang main? Ya. Pada saat jalan. jalan ya. Oh guys, nyanyi jadi gratis nyanyi gratis. Iya. Pokoknya penumpang siapa penumpang. saja mau mau menyanyi mau apa saja terserah. Terserah. Iya. kok menyanyi di mana? Wah, oh ini DP tanpa guys. DP speaker ini, eh? ini DP iya. speaker. Iya. Dia tanpa tambah menyanyi sini kong penumpang-penumpang di sini. Iya. Wah. Jadi dia hibur di dari sini kalau ada ada penyanyi-penyanyi, dia -penyanyi. pergi mic tadi dah. Mana pergi? Dia pergi mic. Nah itu. Kenapa dia pergi mic Eh, ada di mixer. Speaker itu, wow guys. Luar biasa. Jadi kalau dia suruh beli kopi di sini suruh dapat kopi, dia bawa di tanpa dudu minum kopi di sana guys baru dia lihat orang bah menyanyi sini kalaupun dia mau menyanyi menyanyi yeah. iya wow guys tempat duduknya ini ini sudah ada penumpang penumpang ya <tik> mau berangkat ke nadow oh iya sudah so ada penumpang kantin belum buka kang jadi hmm. kapal suka jalan baru kantin buka Baru makan kacang itu, kacang beli di mana, dah? Ada, ada bawa dari. Ya, ada yang oh, lah, iya. Jadi makan kacang di sini nih, Santai Kang. Wow. <laughs> Bang Angin, iya, ya. Makasih ya. Yuk, okay. ya, ini tempat duduknya ya, guys. Nah, kita akan lihat di belakang ada apa sih? Nah, kita akan lihat di belakang. Wah, guys, ternyata di belakang juga ada. Toilet guys Ya Nah di sini ada dua Ada dua Jadi Di deck tiga ini Itu bagian belakangnya guys Itu ada Toilet ya Ada toilet uh, Lampunya juga guys ya Nah Wah oh, ini Tong-tong uh, penampung air bersih ya Air, air tawar Ya yeah. Ini kapsul-kapsul uh, safety wow guys jadi ini nih lihat guys ini adalah tempat santai dimana para penumpang boleh menikmati uh, segala makanan ringan ya kopi dari pantry sana guys oke okay, kita lanjut ya kita lanjut guys halo bos nah di sini tetap ada ya alarm nanti terjadi uh, apa namanya insiden itu akan ada alarm Nah sini juga ada uh, pelampung pelampungnya guys nah sekarang kita akan coba lihat ganggangnya guys oh ya ini juga ya guys ya jadi semua dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran otomat ya di atas nah perbedaan dengan palkas 1 dan eh, maaf perbedaan dengan dek 1 dan dek 2 itu ada di kamar-kamarnya guys ada di kamar-kamarnya nah kalau di dek 1 dan dek 2 itu ranjang ini adalah uh, layanan VIP buat para penumpang guys. Tapi ditutup semua ya. Nah, ayo guys. Ditutup semua guys. Nah di ganggang -gang ini guys, itu ada uh, tempat duduk ya. Nah tempat duduk sini juga agak luas guys tapi berbeda dengan kapal-kapal lain ini agak tertutup ya ini tertutup nah guys ini kamar-kamar, kamar-kamar ini ditandai dengan penomoran guys ya penomoran jadi penomoran yang genap ada di sisi sebelah kanan kemudian nomor ganjil ada di sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada yang terbuka, guys. Ayo ah, kita lihat, guys. Di sana yang terbuka. Wow. Apa fasilitasnya, guys? Nah, di sini ada AC, ya. AC, kemudian eh, tempat tidurnya. Hm? Di sini ada jaket pelampung, ya. Jaket pelampung. Dan...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 cowok-cowok di sini ya, ah ini cowok-cowok ya pengusaha-pengusaha muda di sini ya. Oke okay, kita lanjut guys, kita lanjut. Nah ini kita akan ke dari depan ini bisa ke dari Palka dari deck 3 ini bisa ke uh, deck 2 lewat tangga ini guys, sebelah juga tangga ini guys. Situ. ke depan ke haluan nah, ini uh, haluan atau bagian depan dek 3 bagian depan dek 3 wah terlihat guys sana uh, pasangan sejati KM Barcelona 5A nah, ini pelabuhan Rio jadi dari depan dek 3 KM Gregorius itu kita bisa melihat dan kita bisa duduk sini guys Nah duduk sini, duduk santai di sini sambil menikmati pemandangan ya Biasa Oh ternyata KM Barcelona Lima ya atau salah pencet klakson atau dia sudah mau berangkat Tetapi guys biasanya di depan ini Tempat duduk ini, ketika kapal akan bersandar di setiap pelabuhan, itu banyak penumpang yang duduk sini sambil menikmati proses manuver kapal untuk sandar di pelabuhan. Ini space-nya guys, agak luas, nyaman ya. Oke okay guys. Kalau kami, warga kepulauan, ya masyarakat kepulauan, keberangkatan kapal akan ditandai dengan klakson. Ya, ada istilahnya "stom 1, stom 2, dan stom 3". Kalau stom 1 itu biasanya satu jam sebelum keberangkatan, itu sudah kapal sudah klakson satu kali. Namanya "stom 1". Setengah jam berikut setengah jam sebelum keberangkatan itu storm 2 atau klakson yang kedua baru ketika sudah akan mau berangkat itu storm 3 atau klakson 3, 3 kali bunyi guys jadi masyarakat di kita sudah familiar tentang e, kapan kapal itu akan berangkat ditandai dengan bunyi storm atau klakson dari kapal oke okay, guys, saat sekarang cuaca grimis green, e, sementara akan hujan besar guys di depan haluan dek 3 KM Gregorius. Saya duduk santai di sini melihat-lihat uh, situasi suasana pelabuhan bio, guys. Jadi dua kapal ini adalah kapal yang uh, baru melayari per, atau melayani per, pelayaran masyarakat laut jadi, 2023, eh, KM Barcelona 5A dan Gregorius 2022, Barcelona 3A dan eh, Glory Mary. Sekarang 2023, Barcelona 5A dan Gregorius 22 sama perusahaannya. Barcelona sama perusahaan masih tetap perusahaan yang sama. Gregorius juga masih tetap perusahaan yang sama. Oke okay guys, kita lanjut. Salah satu yang uh, saya ingin lihat, ingin review adalah Kamar Komando Nah, sekarang guys kita akan ke dek 4 Ayo, dari dek 3 naik tangga ya Nah, naik tangga kita ke deck 4, ayo guys Kita ke dek 4 Nah, ketika kita naik tangga kita langsung melihat uh, take paling atas nih guys itu tempat duduk ya ini paling tepat kalau kapal lagi berangkat kemudian cuaca baik cuaca gelombang tenang sunset nah disinilah tempatnya untuk menikmati sunset kalau pagi hari ketika menikmati sunrise nah, foto-foto di sini guys nyaman. Oke, kita lanjut ke ini dia tempat. kita masih ada space space tempat dulunya, guys. Wow, masih ada kamar penumpang. Masih ada kamar penumpang, guys nah wah ini ini adalah kamar komando selamat siang Kip siap, wah ini adalah kamar komando guys <laughs> ini kita ketemu dengan kapten KM Gregorius oh singgawe guys sekarang saya ada bersama-sama dengan kapten KM Gregorius dengan Pak Kapten Jackson Jackson, wah wow. Michael Jackson bukan? Michael Jackson <laughs> Kapten KM Gregorius Jackson yang keren masih muda ya So istri? sudah keluarga, berapa suara. anak ya? Satu. satu Satu anak Jadi kita akan ngobrol sedikit Sistir, dengan Kapten istri yes, Kapten semua pelabuhan ada <laughs> Ada sandaran maksudnya, sandaran iya. kapal, kapal ya Cap ya? Iya. Ya kalau pelabuhan kan sandaran Bisa kapal hati, Bukan sandaran iya. ah setuju <laughs> Kalau kayak bilang begitu setuju kita <laughs> Bukan sandaran hati Oke okay, sungai berangkat guys Oke, oke okay, chip oke okay, nanti bakalan pulang Oke okay. oke okay, sampai ketemu